mana pun Anda berada, senang kembali menyapa Anda melalui video pembelajaran yang sedang Anda simak saat ini di mata kuliah Ekonometrika Dasar dengan saya Taus Gibau. Saudara, wow. pada pertemuan kita minggu sebelumnya kita sudah belajar mengestimasi parameter dengan menggunakan metode Ordinary Least Square, yaitu kita melakukan penurunan rumus untuk mendapatkan nilai konstanta dan koefisien Model Regresi Linear Sederhana Nah, Pada hari ini kita akan mencoba melakukan simulasi dengan menggunakan data yaitu data cross-section dan data time series untuk menghitung nilai konstanta dan koefisien regresi linear sederhana Selain menggunakan atau selain menghitungnya dengan cara manual melalui video pembelajaran ini juga saya menjelaskan penggunaan aplikasi eViews untuk membantu memudahkan kita mengestimasi parameter dengan menggunakan aplikasi. Nah, seperti apa penjelasan materi kita atau simulasi data perhitungan nilai konstanta dan koefisien regresi sederhana? Silahkan Anda simak video penjelasannya dari awal sampai dengan selesai. Saudara, pada hari ini kita akan belajar mengestimasi parameter model regresi sederhana dengan melakukan simulasi data. Pada simulasi data yang akan kita lakukan nanti, kita bagi menjadi dua bagian, yaitu untuk data cross-section dan yang kedua untuk data time series. Nah, untuk melakukan estimasi parameter uh, pada data cross-section. Ketika kita kembali kepada modelingnya, maka perbedaannya dengan data time series adalah penggunaan indeksnya. Jadi kalau pada model cross section kita menggunakan indeksnya adalah i untuk variabelnya, Sedangkan untuk data time series nanti kita gunakan indeksnya adalah t. Pada data panel nanti kita gunakan indeks it. Karena penggabungan antara cross section dan time series. Baik. Ada formula yang kita turunkan kemarin, nilai b0 dan b1 ini dengan menggunakan metode ordinary least square atau OLS, yaitu bahwa b0 adalah atau b0 sama dengan rata-rata y kurang b1 kali x bar rata-rata x. Di mana nilai b1 ini ada dua formula yang kita gunakan, yaitu pertama, b1 sama dengan. Hasil bagi selisih antara jumlah X kali Y dengan jumlah X kali jumlah Y per jumlah data. Lalu kita bagi dengan jumlah X yang dikuadratkan kurangi dengan jumlah X lalu dikuadratkan bagi dengan N. Nah ini salah satu formulanya atau bisa juga kita gunakan formula ini. Yaitu dimana nilai X dan Y ini adalah nilai X dan Y kecil. Dimana X kecil adalah X besar kurang dengan rata-rata X dan Y kecil adalah Y kecil dikurang dengan rata-rata Y. Baik setelah kita tahu formulanya maka untuk mensimulasinya kita ambil contoh kasus misalnya begini katakan diketahui tingkat konsumsi pada berbagai tingkat pendapatan dengan 10 orang konsumen atau responden seperti pada tabel ini katakan a memiliki tingkat konsumsi Rp70.000 pada tingkat pendapatan 80 kemudian cb si konsumsi 65 pendapatannya adalah 100 dan responden terakhir z j Konsumsinya adalah 150 dan dimana pendapatannya adalah 260. Nah Pertanyaannya adalah estimasilah parameter atau nilai B0 dan B1 dari data di samping atau pada tabel ini. Nah Sebelum kita mengestimasi tentu kita harus memodeling ya seperti yang kita pelajari sebelumnya. Kita buat dulu modelnya. Tentu model yang kita bangun harus didasari pada teori yang jelas, ya kalau kita mau modeling data yang seperti ini, kita bisa menggunakan teori konsumsi bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, oleh karena itu maka Y-nya adalah konsumsi dan atau variabel dependennya adalah tingkat konsumsi dan variabel independennya atau variabel bebasnya adalah tingkat pendapatan maka untuk menghitung nilai B0 dan B1, kita bisa menggunakan alat bantu tabel ya jadi kalau kita tuliskan kembali nilai-nilai tingkat konsumsi dan uh, pendapatan 10 responden ini yaitu ini tadi adalah tingkat konsumsinya, inilah pendapatannya ya maka dengan menggunakan alat bantu sesuai dan formulanya yaitu untuk menghitung nilai koefisien ya. Kita membutuhkan perkalian antara X dan Y, kemudian nilai X yang dikuadratkan. Berarti bahwa kita membutuhkan dua kolom baru untuk bisa menghitung nilai koefisien ini. Kolom yang pertama adalah perkalian antara X dengan Y atau XI kali dengan YI ya, untuk mengisi nilai ini nanti. Oke, dari mana nilainya ini yaitu mengalihkan nilai-nilai Y dengan nilai-nilai X. 70 dan 80 5.600, 65 dan 100 6.500 sampai ke data ke-10. 150 dan 260 adalah 39.000. Nah, ini berarti kalau kita jumlahkan adalah 205.500. 205.500 berarti nanti mengisi nilai ini. Sedangkan ini artinya jumlah dari x. Berarti nilai-nilai x kita jumlahkan adalah 1.700. Sedangkan nilai ini adalah jumlah dari y. Berarti nilai-nilai y kita jumlahkan adalah 1.110. n adalah banyak data, kemudian jumlah x dikuadratkan atau yang dikuadratkan. Berarti kita harus membentuk nilai X yang dikuadratkan atau kolom baru yaitu nilai-nilai X ini kita kuadratkan oke jadi ini dia ya nilai X yang dikuadratkan 80 dikuadratkan adalah 6400 100 dikuadratkan adalah 10.000 dan seterusnya sampai pada uh, nilai 260 kuadrat adalah 67.600 kalau kita jumlahkan ini adalah nilainya 322.000 yaitu nilai dari jumlah x kuadrat. Nah, jumlah x kuadrat dengan jumlah x yang dikuadratkan ini berbeda. Kalau ini x-nya dikuadratkan baru dijumlahkan, kalau ini x-nya dijumlahkan baru dikuadratkan. Ini harus dipahami perbedaan kedua formula ini. Nah, kalau ini nanti mengisinya adalah jumlahkan x-nya 1.700 Dikuadratkan berarti nilai ini. Oke setelah kita dapatkan nilai-nilai datanya. Maka kita tinggal masukkan ke dalam formula B1. Yaitu ini formulanya maka kita isi ya. Jumlah X kali Y adalah 205.500 dari sini. Kemudian kurangi dengan. Yaitu hasil kali antara jumlah X dengan jumlah Y. Jumlah X adalah 1.700.000. Kemudian jumlah Y adalah 1110 dari sini. Kemudian kita bagi dengan 10. Karena jumlah respondennya sebanyak 10. Lalu per jumlah X yang dikuadratkan adalah 322.000. Kemudian jumlah X 1700 baru kita kuadratkan. Kalau kita selesaikan Ya, kita bisa mendapatkan 1, 1.700 kali 1.110 adalah 1.887.000. Kemudian 1.700 kuadrat adalah 200. Ya saya ulang 2.890.000. Baik, setelah kita sederhanakan persamaan ini dengan membagi 1 juta dengan 10 dan 2 juta dengan 10, kita dapatkan yang ini. Yaitu 255.500 kurangi 188.700. Kalau kita kurangi dapatlah nilainya 16.800. Dan 322.000 kurangi dengan 289.000. ya Nilainya adalah 33.000. Kita bagi 16.800 dengan 33.000. Maka nilai B1 adalah 0,5091. Berarti nilai koefisien regresi yang kita bangun dari model uh, yang kita bangun atau yang kita estimasi adalah 0,5091. Untuk sementara nilai ini kita terima saja dulu ya, apa artinya nanti kita akan diskusikan pada materi selanjutnya. Setelah kita dapatkan nilai uh, koefisiennya, tentu kita bisa menghitung nilai konstantanya. Nah sebelum kita ke situ tadi saya sudah perkenalkan ada dua formula untuk menghitung nilai B1 Boleh menggunakan rumus yang panjang atau menggunakan rumus yang sederhana Dengan catatan bahwa X kecilnya adalah X besar kurang rata-rata Sekarang mari kita coba simulasikan untuk penggunaan formula B1 dengan rumus atau pendeknya, rumus pendeknya. Kita membutuhkan yaitu apa jumlah perkalian xi dengan yi. Ya, jadi nilai x kita kalikan dengan yi. Berarti kita cari terlebih dahulu nilai x kecil dan nilai y kecil. Oleh karena itu di sini saya sudah menghitung nilai rata-rata untuk y adalah 111 dan rata-rata x adalah 170. Nah berarti kita kurangi 70 dengan 111. Untuk mendapatkan nilai Y pertama Y kecil Kemudian 65 kurangi 111 ya, Dan seterusnya Kurang lebih nilai hasil perhitungannya ini ya, 70 kurang 111 adalah min 41 65 kurangi 111 adalah min 46 90 kurang 111 adalah min 21 Sampai dengan konsumen ke 10 yaitu 150 kurangi 111 adalah 44 maka inilah nilai variabel y kecil setelah kita dapatkan y kecil kita hitung nilai x kecilnya dengan rumus yang serupa hanya untuk variabel x nya yaitu 80 kurangi dengan 170 adalah min 90 100 dikurang dengan 170 adalah min 70, dan seterusnya sampai 260 kurang 170 adalah 90. Setelah kita dapatkan nilai Y kecil dan X kecil, kemudian kita membutuhkan perkalian X kecil dengan Y kecil. Berarti kita bentuk kolom baru, yaitu kolom perkalian antara X kecil dengan Y kecil. Min 41, saya ulang. Min 41 kalikan dan min 90 adalah 3690. Min 46 kali min 70 adalah 3220. Dan sampai seterusnya ya. Sampai pada 39 kali 90 adalah 3510. Nah nilai-nilai ini kita jumlahkan untuk mendapatkan jumlah XI kali YI. Jadi kita jumlahkan nilainya adalah 16.800. Berarti nilai pembilangnya sudah ada. Sekarang penyebutnya jumlah xi kuadrat. Berarti nilai xi kecilnya kita kuadratkan dulu, ya. Misalnya minus 90 kuadratkan sampai dengan 90 dikuadratkan. Oke, berarti kita membutuhkan kolom terakhir yaitu xi kuadrat ya jadi minus 90 kali kuadratkan adalah 8.100 min 70 kuadrat adalah 4.900 sampai dengan 90 kuadrat adalah 8.100 kemudian kita jumlahkan ya dari data pertama sampai data ke 10, totalnya adalah 33.000 ya setelah kita dapatkan ini maka kita bisa menghitung nilai koefisiennya yaitu di 18.000 saya ulang, 16.800 bagi dengan 33.000, hasil baginya adalah 0,5091. Nah Nilai ini tentu sama dengan nilai yang kita hitung menggunakan rumus panjang sebelumnya. Ya, jadi formula apa yang kita gunakan untuk menghitung nilai koefisien apakah rumus panjang atau rumus pendek ini? Silahkan bergantung kepada selera kita masing-masing. Baik, karena kita sudah mendapatkan nilai koefisien regresinya adalah 0,9, eh saya ulang 0,5091, maka selanjutnya adalah menghitung nilai konstanta regresinya, yaitu rumusnya adalah b0 sama dengan rata-rata y kurangi perkalian antara koefisien dengan rata-rata x. Karena kita sudah dapatkan nilai koefisiennya, maka kita bisa menghitung nilai konstantanya. Kalau kita kembali pada tabel ini, maka rata-rata y adalah 111 dan rata-rata x adalah 170. Kalau kita masukkan ke dalam formula B0, maka kita dapatkan ini 111 kurangi 0,5091 kali 170. Hasilnya adalah 24,4545. Oke, berarti inilah nilai konstanta dari model regresi yang kita estimasi menggunakan formula yang kita turunkan dengan metode ordinary least square. Atau kalau kita ringkas hasil estimasi kita, maka kita bisa tuliskan kembali bahwa koefisien regresi adalah 0,5091 dan konstantanya adalah 24,4545 oleh karena itu maka kalau kita tuliskan dalam persamaan regresi sederhananya bahwa y hat i adalah b0 tambah b1 xi kalau kita ganti b0 dengan nilai 0,591 saya ulang dengan 24,4545 dan b1 dengan 0,5091 maka kita dapatkan persamaan regresinya adalah yi hat sama dengan dua tambah nol koma xi jadi inilah persamaan regresi yang kita maksud yang kita estimasi menggunakan metode ordinary least square Saudara untuk mengestimasi parameter model regresi sederhana seperti yang kita jabarkan sebelumnya kita juga bisa mengestimasinya dengan menggunakan alat bantu aplikasi katakan Avius, SPSS, Stata dan beberapa aplikasi lainnya yang bisa membantu kita untuk mempermudah mempercepat proses perhitungannya Ya, jadi kalau misalnya datanya cukup banyak cukup ribet maka tentu dengan manual kita akan kesulitan untuk menghitungnya tetapi dengan aplikasi kita mudah mendapatkannya. Nah sekarang uh, saya akan memperkenalkan kepada Anda penggunaan aplikasi Eviews untuk mengestimasi model regresi uh, sederhana dengan data cross-section. Nah, disini saya sudah menampilkan tampilan dari Avius yang saya gunakan. Maka, untuk penggunaannya, pertama kita harus membentuk work file-nya terlebih dahulu. Caranya adalah klik arah menu File, kemudian klik arahkan sub menu New, lalu uh, ke Work File. Kita klik, maka akan muncul tampilan begini ya. Kalau kita melihat uh, work file struktur type-nya, di sini ada tiga bentuk uh, struktur atau tipe struktur kerjanya, yaitu adalah data unstructured, kemudian data regular frekuensi, dan blend panel. Artinya adalah bahwa kalau kita menggunakan data cross section, maka kita pilih unstructured atau undated. Sedangkan kalau kita gunakan data time series, kita guna, kita pilih ya, pilihan kedua, dated. Dan kalau kita gunakan data panel, maka kita pilih balanced panel. Oke, karena simulasi kita sebelumnya adalah menggunakan data cross section, maka kita pilih pilihan pertama, unstructured atau undated. Setelah itu kalau kita ya, geser ke sebelah kanan ya, di sini ada data range yaitu jumlah observasi yang kita gunakan pada uh, penelitian kita. Karena kalau uh, dari data yang kita simulasikan sebelumnya jumlah observasinya adalah 10, maka kita ketik 10. Setelah itu kita klik ok Maka akan muncul tampilan begini. Nah, di sini kita harus membentuk variabel yang kita akan uh, estimasi atau uh, ya variabel yang akan kita gunakan. Cara membentuk variabelnya adalah kita klik menu object kemudian new object, lalu kita arahkan ke series, pilihan series, dan kita beri nama filenya atau nama variabelnya. Misalnya variabel y. Setelah itu baru kita klik ok. Berarti variabel y sudah terbentuk. Setelah itu, variabel x klik objek, lalu new object, kemudian klik seri lagi. Mi, sub, seri, kemudian kita ganti namanya atau kita beri namanya adalah variabel x. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita bentuk variabel x dan y nah sekarang kita tinggal mengisi ya. Untuk mengisi data pada masing-masing variabel, kita bisa mengklik dua kali. Ya, kemudian kita bisa uh, kita klik dulu edit untuk bisa menginput datanya. Setelah itu baru kita input datanya satu-satu atau bisa juga kita copy langsung dari Excel. Jadi di sini saya sudah menuliskan nilainya pada Excel. Jadi kita bold vari atau nilai variabel X-nya. Kemudian kita kopikan. Setelah itu kita pindah ke Views. Kita paste kan di sini. Setelah kita isi datanya, kemudian klik Edit lagi, baru close variabelnya. Berarti variabel X kita sudah terisi. Sekarang kita isi variabel Y. Sama, kita klik dua kali, kemudian klik Edit. Kembali ke Excel-nya. Pol Excel-nya. Lalu copy-kan nilai di Excel. Kembali ke Eviews. Dan paste-kan di sini. Edit dan plus. Berarti kita sudah selesai mengisi data pada masing-masing variabel. Selanjutnya adalah mengestimasi. Bagaimana cara mengestimasinya? Kita klik lagi menu object. Kemudian new object. Ya. Kita klik New Object. Kita arahkan pada sub menu Equation. Lalu kita klikkan atau kita ganti namanya, misalnya model satu. Karena ada kalanya nanti kita menggunakan beberapa model ketika kita belajar uji spesifikasi model nanti. Katakan ini model satu. Setelah kita beri nama model 1 kita klik OK. Nah, pada menu muncul begini, kita ketikkan variabelnya. Kita mulai dari variabel Y-nya, setelah itu spasi. Kemudian ketik C, C ini menunjukkan nilai konstantanya. Kemudian spasi lagi, lalu variabel bebasnya adalah X. Karena hanya ada dua variabel, satu variabel terikat dan satu variabel bebas, maka cara pengetikan adalah Y spasi C spasi X. Di mana c inilah konstantanya. Oke, setelah itu kita bisa mengerahkan ke sini estimasi settingnya metode apa yang kita gunakan. Ya, jadi karena kita baru belajar metode ordinary least square maka pilihannya adalah uh, metode least square. Sebenarnya tidak hanya least square, ya, cukup banyak metode estimasi yang ada dalam ekonometrika. Ya, jadi kita bisa mempelajarinya pada berbagai buku literatur setelah itu baru kita klik OK kalau sudah yakin metodenya adalah metode least square klik OK maka akan muncul tampilannya seperti ini inilah output yang kita hasilkan hasil estimasinya menggunakan uh, metode atau menggunakan bantuan aplikasi EViews atau kalau saya kopikan outputnya tadi kurang lebih ini ya hasil estimasinya nah bagian yang lain bisa kita tidak perlu pelajari dulu karena nanti ada bagian tersendiri yang kita fokuskan dulu lah memperhatikan nilai konstanta dan koefisien jadi c ini menunjukkan nilai konstantanya atau b nolnya sedangkan ini adalah koefisien dari x yaitu 0,5 0,9091 jadi apa nilai yang kita dapatkan ini sama persis dengan yang kita hitung dengan atau secara manual sebelumnya. Ya, jadi eh views yang saya perkenalkan inilah sekali lagi sebagai alat bantu untuk memudahkan kita menghitung nilai koefisien dan konstanta regresi. Saudara, setelah kita melakukan simulasi untuk mengestimasi uh, parameter dengan menggunakan data croc section. Maka pada bagian 2 ini kita akan menggunakan data time series atau data runtut waktu. Dari namanya datanya adalah data runtut waktu maka ketika kita membuat indeks pada formula model regresinya. Maka kita akan menggunakan indeks T atau unsur waktunya. Inilah yang akan membedakan nanti model untuk cross section dengan model data time series. Jadi kalau kita kembali pada model yang kita bentuk ya, kalau sebelumnya inilah yi maka karena kita menggunakan data time series kita gunakan simbol yt, YT XT, dan et menunjukkan ini adalah unsur waktu. Nah sama seperti data pada cross section sebelumnya kita estimasi dengan metode OLS. Rumusnya adalah sama hanya perbedaannya adalah penggunaan indeksnya Jadi kalau konstanta ini formulanya sama Sedangkan koefisiennya rumusnya juga sama Perbedaannya terletak kepada penggunaan indeks Ya, Jadi ini menunjukkan bahwa kita menggunakan unsur waktu sebagai unit observasinya Oke maka untuk mencari nilai B0 dan B1 tentu sama dengan data cross section sebelumnya. Oleh karena itu mari kita ambil contoh soal misalnya begini. Diketahui nilai GDP dan nilai impor ya dari tahun 1980 sampai 2002. Ya unsur waktunya adalah tahunan. Seperti yang tertera pada tabel berikut ya. Pertanyaannya adalah estimasilah nilai parameter b0 dan b1 dari tabel di samping. Jadi kalau kita mengamati di sini ada dua variabel GDP dan nilai impor dalam uh, besaran miliar US dollar ya dari tahun 1980 sampai 2002. Ya di sini kita bisa mengamati bahwa uh, nilai impor bisa mempengaruhi nilai GDP sebuah negara ya karena uh, kita kembali kepada Perhitungan nilai pendapatan nasional (GDP) bahwa GDP dengan pendekatan pengeluaran adalah konsumsi, tambah investasi, tambah pengeluaran pemerintah, dan net ekspor. Net ekspor inilah ekspor kurang impor, ya, berarti impor adalah salah satu variabel penentu nilai GDP sebuah negara. Nah, oleh karena itu, kita bisa gunakan nilai impor ini sebagai variabel bebas dan variable tricard ini adalah pendapatan nasional atau gdp Oke, maka itulah dasar teori yang kita gunakan membentuk model dari data ini untuk menghitung nilai b0 dan b1 nya tentu kita akan menggunakan alat bantu tabel seperti ketika kita menghitung nilai b0 dan b1 untuk data cross section ya, jadi ya, misalnya kita akan menghitung nilai b1 dengan formula panjang dulu, ini ya, ini rumus panjangnya. Kita perlu uh, kolom baru perkalian antara X dengan Y atau XT dengan YT. Ya, jadi kita bentuk kolom baru, ya misalnya untuk tahun 1980, kita kalikan 10.834, kalikan dengan 159.343. Ya, dapatlah satu miliar tujuh juta tiga Ya untuk tahun 1980 lalu diteruskan untuk 1981 sampai ke dua ribu dua. Ya tiga puluh kali empat ratus Ya dapat tiga miliar tiga juta dua Oke, jadi karena di sini rumusnya kita membutuhkan jumlahnya, maka kita jumlahkan mulai dari 1980 sampai 2002 ribu dua perkalian antara x dengan y dapatlah 182 miliar delapan puluh tiga Kemudian kita membutuhkan jumlah XT berarti X-nya kita jumlahkan dapat 6.852.051 dan jumlah YT adalah 541.812. Nah, di sini jumlah n adalah 23. Ada 23 tahun yang kita gunakan sebagai unit observasi kita. Kemudian kita perlu juga menghitung jumlah x kuadrat. Berarti kita bentuk kolom baru lagi, yaitu x yang dikuadratkan. Ya, jadi 159.343 kita kuadratkan. Kita ketemu atau nilainya adalah 25 miliar 390 juta 287.255. Ini untuk tahun 1980 tahun 1981 1982 sampai ke 2002 ya kemudian ini kita jumlahkan dapatlah 2 triliun 249 miliar 812 juta 582. Nah, ini nilai dari jumlah XT kuadrat. Nah, sedangkan ini adalah jumlah X ya, jumlah X ya adalah 6.852.000 52 kita kuadratkan setelah ketemu nilai-nilai yang ada pada formula ini kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya ini nilainya oke lalu kalau kita sederhanakan, ya misalnya adalah 6.852.051 kalikan dengan 541812 nilainya adalah yang ini Kemudian 6.852.051 kuadratkan nilainya ini. Oke, kemudian kita bagi dengan 23 dulu. Ya, nilai hasil bagilah yang ini. Kemudian kita selisikan dengan nilai yang sebelumnya. Maka hasilnya misalnya ini kurang dan ini adalah 200 eh saya ulang 20 miliar 669 juta. 810.253 ratus sepuluh dua ratus dibagikan dalam dua miliar empat juta dua ratus Hasil pembagiannya adalah nol satu. Berarti nilai koefisien dari regresi yang kita bangun, di mana variabel bebasnya adalah uh, nilai impor dan variabel terikatnya adalah GDP adalah 0,0991. Nah, nilai ini kita hitung dengan rumus panjang. Lalu bagaimana kalau rumus pendek? Nah, coba kita hitung menggunakan rumus pendek yaitu kita membutuhkan alat bantu baru yaitu atau alat bantu tabel ya, tabel baru untuk menghitung nilai x kecil dan y kecil. Yaitu Y kecil adalah selisih nilai-nilai y dengan rata-rata y dan x kecil adalah selisih nilai-nilai y x dengan rata-rata x, ya, oke. Okay. Jadi ini formula rumus pendek ya. Kita membutuhkan x kecil dan y kecil. Baik. Untuk mencari y kecil ya, kita selisihkan nilai misalnya pada tahun 1980 adalah 10.834. Kita kurangi dan rata-ratanya 23.557 adalah min 12.723. Untuk tahun 1980, 1981 adalah 13.272, kurangi 23.557, ya, dan seterusnya sampai tahun 2002, ya, adalah nilainya 7732. Untuk mencari XT juga sama, ya, kita selisihkan antara nilai-nilai X dengan rata-ratanya, misalnya untuk tahun 1980. Nilai X adalah 159.343 Kita kurangi dan rata-ratanya 297.915 Nilainya adalah 138.572 Untuk tahun 1981 sampai 2002 ini nilainya Ya, Setelah kita dapatkan nilai X kecil dan Y kecil Baru kita kalikan nilai X kecil dan Y kecil Ya kita kalikan hasil perkaliannya adalah yang ini. Misalnya min 12.723 kalikan min 138.572 nilainya adalah 1.763.056.917. Untuk tahun 1998 sampai 2002. Nah karena pada formula B1 kita membutuhkan jumlah X kali Y. Oleh karena itu hasil kali antara X dan Y ini kita kejumlahkan nilainya adalah miliar 20669810253 Nah pada formula B1 ini kita juga membutuhkan X kecil yang dikuadratkan. Berarti X ini kita kuadratkan dapatlah nilai ini. Minus 138572 dikuadratkan adalah 19 miliar 202 juta 184.724 ya untuk tahun 1980 dan seterusnya nah di sini juga kita membutuhkan sigma berarti kita jumlahkan semuanya x yang dikuadratkan ini dari tahun 1980 sampai 2002 jumlahnya adalah 208 miliar 442 juta 219.175 Oke, oleh karena itu untuk mencari nilai B1 nya kita bisa langsung masukkan nilai angka-angka ini ke dalam formula yaitu B1 sama dengan 20, 20 miliar sekian-sekian bagi dengan 208 miliar sekian-sekian. Hasil baginya adalah 0,0991. Nilai ini tentu tidak uh, berbeda atau sama persis dengan nilai koefisien yang kita hitung dengan rumus panjang sebelumnya. Setelah kita dapatkan nilai koefisiennya maka selanjutnya adalah mencari nilai konstantanya yaitu B0 adalah rata-rata Y kurangin dengan B1 kali X bar atau rata-rata X. Ya, jadi rata-rata Y nya adalah 23.557 dan rata-rata X nya adalah 297.915 dimana nilai B1 yang 0,091. Kalau kita masukkan ke dalam formula nilainya kurang lebih seperti ini. Ya, 0,0991 kita kalikan dengan 297.2915 nilainya adalah 29.537 kita selisihkan, akan nilainya negatif negatif 5.980 oke berarti inilah nilai konstanta yang kita hitung ya dengan formula konstanta yang ada setelah itu baru kita rangkum ya hasil simulasi data ini ya bahwa Koefisien adalah 0,0991, konstantanya adalah min -5980. Maka ketika kita kembali ke dalam persamaan regresinya, kalau kita tuliskan kembali, ya, yt y hat, yt hat ya adalah b0 tambah b1 xt. Sekali lagi kita gunakan indeks t di sini menunjukkan datanya adalah data time series kalau kita ganti B0 dan B1 nya maka persamaan regresi yang kita estimasi itu adalah yang ini YT hat sama dengan 0,0991 kurang 5980 XT Saudara, pada bagian ini saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana mengestimasi parameter uh, model regresi sederhana dengan data time series menggunakan aplikasi Eviews. Caranya sama seperti ketika kita mengestimasi model regresi sederhana uh, dengan menggunakan data cross section, yaitu pertama bentuk dulu work filenya. Caranya adalah klik menu sub atau menu file kemudian new, lalu work file karena kita menggunakan data time series maka kalau kita lihat profile struktur type nya ya ada tiga, maka kita pilih dated kalau ini tadi data cross-section kalau ini untuk data time series kalau ini untuk data panel jadi karena kita bekerja menggunakan data time series kita klik dated lalu kita arahkan ke sini frekuensi date nya itu dalam bentuk apa Apakah multi-years, atau tahunan, atau semi-tahunan, kuartil, bulanan, dan seterusnya. Jadi karena kita menggunakan data tahunan, maka kita pilih annual. Nah, kemudian kalau kita arahkan ke sini, kita akan mengetik ah, tahun das, tahun awalnya dan tahun akhirnya. Jadi karena kita akan menggunakan data da, atau tahun dari 2019 80, 1980 sampai dengan 2002 maka saya ketik 1980 dan tahun akhirnya lah 2002. Setelah itu kita klik OK. Nah akan muncul tampilan begini. Nah di sini belum ada variabelnya, yang ada baru konstanta dan residual. Untuk membentuk variabelnya kita klik lagi, kita klik menu objek, kemudian new object. Kemudian kita arahkan ke sub series, lalu kita bentuk atau kita ganti namanya katakan nama variabelnya adalah y. Setelah itu kita klik OK, lalu kita klik lagi objek untuk membentuk variabel x-nya, yaitu new object, kemudian series, lalu kita ganti namanya adalah x, kemudian OK. Setelah kita uh, bentuk variabelnya maka tahapan selanjutnya lah menginput nilai pada masing-masing variabel. Jadi kita mulai dengan variabel X dengan cara klik dua kali pada variabel X, ya. Lalu untuk menginput datanya kita klik edit, lalu kita arahkan sini kursor untuk mengetiknya dari tahun 1980 sampai 2002 dengan manual atau bisa dengan meng mengopi dari File Excel yang sudah ada. Nah, kebetulan saya sudah membuat uh, isiannya dalam bentuk uh, file begini ya. Jadi, sini ada data yang sudah saya kasih atau saya sudah susun dalam uh, Excel, ya, yaitu ekspor dan impor. Oleh karena itu, caranya adalah kita bold fold uh, kolom yang akan kita kopikan ke uh, apa, uh, views, kemudian kita klik kanan lalu copy. Setelah itu kita kembali ke views. Ya, kita klik kanan lagi di sini, kemudian paste. Berarti variabel untuk X sudah terisi. Lalu kita klik edit lagi menutupnya dan kita close. Sekarang kita isi variabel Y dengan cara yang sama, kita klik dua kali, kemudian klik edit, arahkan ke Excel-nya kemudian kita bold variabel Y-nya klik kanan kemudian copy kembali ke Eviews klik kanan di sini lalu paste setelah itu klik edit lagi menutupnya baru kemudian close nah setelah selesai kita mengisi data pada masing-masing variabel maka tahapan selanjutnya adalah mengestimasi model caranya adalah kita klik lagi objek Kemudian New Object, lalu kita arahkan ke menu Equation. Kita klik Equation. Nah, kemudian kita beri nama model yang kita akan estimasi. Katakan namanya adalah Model 1 ya. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tampilan persamaan yang harus kita susun sebagai persamaan model regresinya. Karena uh, yang kita akan estimasi adalah model regresi sederhana, maka model regresi sederhana itu terdiri dari satu variabel dependen, konstanta dan satu variabel bebas. Kita tinggal ketik variabelnya yaitu adalah Y konstanta lalu spasi, kemudian konstanta C, kemudian spasi lagi, lalu X variabel bebasnya. Setelah selesai kita input variabelnya, maka atau persamaannya. Kemudian kita pilih metode estimasinya. Di sini di estimation setting ada beberapa metode yang kita bisa pilih sebagai metode estimasinya. Ada least square, ada two stage least square dan beberapa metode estimasi lainnya. Pada pra mata kuliah ini kita akan mempelajari hanya metode least square saja atau OLS. Ya, sedangkan metode estimasi lainnya nanti kita bisa mempelajarinya pada mata kuliah lainnya. Kita klik OLS, kemudian kita klik OK. Nah, inilah hasil estimasi ya yang kita uh, dapatkan menggunakan alat bantu EViews. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan EViews. Uh, maka kita bisa mengopinya ke beberapa bentuk uh, pekerjaan kita katakan Word atau PPT. Nah katakan saya sudah mengopinya seperti ini ya. Jadi tampilan yang kita kopikan dari Evius hasilnya seperti ini. Ya. Oke okay, uh, pada materi kita kali ini yang akan kita perhatikan cukup konstanta dan koefisiennya saja. Yang lainnya kita tidak perlu memperhatikannya dulu karena kita akan mempelajarinya pada bagian selanjutnya. Ya, jadi untuk konstantanya kita dapatkan nilainya adalah min 5979,53 sedangkan uh, koefisien adalah 0,099144. Atau kalau kita uh, lihat hasil perhitungan kita sebelumnya ya tidak jauh berbeda ya. ya hanya pembulatan kalau ini sudah kita bulatkan menjadi min ya Jadi uh, baik kita hitung dengan cara manual dengan menggunakan alat bantu tabulasi atau tabel sebelumnya maupun dengan menggunakan aplikasi views Hasil estimasi parameternya nilai B1 dan B0 tentu adalah sama. Jadi kurang lebih ini materi perkuliahan kita pada hari ini tentang simulasi untuk data cross-section dan data time series. Semoga bermanfaat.